Apa maunya, tapi kan?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 Baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Min akan menyuguhkan info-info menarik Apalagi di hari weekend ini persahabat ya Pastinya akan selalu menyuguhkan kabar spesial dari Leslar Family Diawali dengan tentunya postingan Cidukan nih persahabat ya Bapak Bi dan Bunda Lesi semalam insyaallah persahabat selalu memberikan kebahagiaan, selalu memberikan tentunya kejutan lewat postingan Papa Bi dan Bunda Lesti Kejora. Dan yang dibikin selok juga BBL bersambat ya tiba-tiba menjerit tuh. Papa Bi aja ekspresinya sampai panik banget nih dengan Bunda Lesti Kejora. Sampai menangis tuh bersambatnya BBL. Dan kita lihat di beberapa tanggapan komentar dari akun Tuminalah mengatakan Masya Allah, abang mau ikut ngucapin Tapi ditinggal sama Panda tuh Katanya tuh, oh ternyata mau Ikut ngucapin ternyata ya <gif> Ada juga persahabat tanggapan Dari akun Bahar Wirta mengatakan Senang aku lihat dedi dan kakak Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk ponakannya si kakak, Masya Allah Kita lihat juga persahabat tanggapan Dari Leni Azleni Mungkin abang neng nong Karena gak dianjak, katanya tuh Tuh, seperti yang Abang El itu nangis karena tidak diajak katanya persahabat Ya ada aja kelakuan yang selalu bikin happy dari Les Family Kemudian juga persahabatnya judukan selanjutnya Masih cedukan semalam Masya Allah malam-malam ada yang lagi makan ke persahabat Makin romantis gini aja cute banget ya Selalu bikin kita bahagia Mudah-mudahan sehat terus untuk Abang El Bunda Lesti, Papa B Mudah-mudahan juga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin Untuk selanjutnya Kita lihat juga Bro sahabat Ini ada tentunya cidukan Papa B memakai Jaket produk MRB Clothing Line. Makin keren banget nih jaketnya bro sahabat. Apalagi dipakai dengan modelnya ganteng banget nih Masya Allah ini keren banget dan tentunya selalu menantikan, selalu menunggu kejutan dari produk-produk terbaru dari MRB Bismillah, mudah-mudahan bisnisnya Leslar selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, amin robbal Alamin Kalau saya juga kembali oleh akun Sandal Putih Bilar, kita lihat kalimat caption yang ditulis jadi ikut lapar malam-malam, slit kedua dan tiga keren banget tuh jaketnya MRB Gak sabar pengen samaan dengan modelnya Wow, <gifat> emang ini keren banget persahabat. Apalagi yang memakainya ini juga ganteng banget, luar biasa Selanjutnya kita lihat juga di diunggah di Inggrisnya MRB Ada informasi juga untuk keluarga Konoha Weekend ini enaknya kumpul dulu dengan keluarga Bermuamalahnya selasa saja ya Senin live mabul keluarga cemana Insyaallah Allah Wah wow, war sahabat Insya Allah besok malam bakal ada live main bola dari Bapak Bi Dan keluarga kecilnya Bismillah saja Mudah-mudahan ada cidukan, ada kabar bahagia yang kita dapatkan Langsung dari idola kesayangan kita untuk selanjutnya, kita lihat juga persahabat dengan IGs-nya Papa B. Semalam meripos kembali postingan babanji Ini emang pinter banget persahabat. BBL sudah pinter nyetir setir mobil. Kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Papa Bilar. WKWK bawaannya udah kayak supir ALS, Yana. Tangannya lincah pas belokan. Aduh, ini emang cute banget persahabat. Emang terlihat Papa Bilar ini bangga banget persahabat melihat Baby L ini sudah pandai dan mahir memainkan setir mobil anak pinter, anak saleh, anak kebanggaan kedua orang tua banget di masya Allah. Kemudian juga persahabat selanjutnya Papa B juga semalam mau posting foto persahabatnya momen, momen di Bali ini keren juga persahabat masya Allah. Kita lihat persahabat kalimat yang ditulis oleh Bapak Miller, Alhamdulillah semuanya rampung. Bismillah menjadi awal yang baik bagi keluarga kami. Amin. Bismillah persahabat ya, Allah untuk sebuah pembangunan persahabat. Bismillah lancar, doakan yang terbaik untuk Leslar, apapun yang dilakukan, proyek apapun itu. Bismillah lancar dan sukses. Amin. Kemudian juga perselamatan selanjutnya Kita lihat di postingan ini Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Untuk mengingatkan warga konoh Persahabat diinformasikan kembali Jangan lupa voting Bunda Lesti Papabi Di ajang Kapal Paling ngetrans Kuartal 1 2023 di Indotv Trends Persahabat Alhamdulillah Lesler masuk nominasi Yuk like dan komentar Sebanyak-banyaknya Di akun Instagram Indotv Trends Jangan lupa tentunya dukung penuh Buat Leslar bismillah karena cenderamata atau piala pemenang ada dua di para sahabat, dan akan dikirimkan semuanya ke perwakilan fans. Untuk satu disimpan oleh fans dan yang satunya lagi para sahabat, untuk kapal kesayangan fans. Masya Allah, bismillah mudah-mudahan menang dan bisa mendapatkan piala penghargaan kapal paling ngetrends kuartal 1 tahun 2023.